Saya itu ingin ya, Quran-Quran seperti ini itu mancet neng umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ringet ringet ya, amanu, alaikum anfusakum, la Jadi kamu tidak usah takut sama. Kayak apa Jakarta? Jakarta kata orang banyak kota maksiat gini gini. Itu tidak benar. Banyak orang-orang alim. Siapa yang nggak ngerti Habib Mundir di era modern? sampai majlis Rasulullah besarnya juga di Jakarta. Siapa yang gak ngerti keluarga Kuitang. Orang-orang alim yang non-khabaknya juga banyak. Dulu ada Mbak Safi, sekarang ada Pak Sukron Makmun, Pak Nur Iskandar, Banyak teman-temannya Bapak yang alim di Jakarta. Santri saya di Jakarta ya banyak. muhibin saya Jakarta ya banyak. Karena ketika orang itu baik, itulah ya dulu mandullah tadi tadi. Uni Soviet kayak apa? Dikjayanya. Ketika mereka hancur, malah mereka akhirnya yang hancur. Dan berdiri negara-negara persemakmuran dengan asas nabo Islam terus ora usah khawatir. Wah, iki negare Indonesia rusak toh kudu dihancurno wah oh, apa-apa Kak tau ngaji agen agama ini akan dijaga Allah ila yaumil kiamat iya. jelas dewe nabi la taifatun ta min ummati zohiri alal haq la yadurruhum man sebagian riwayat la yadurruhum man Agama ini kata Nabi selalu umatku ini ada pembela pembela kebenaran ilai yamil kiamah kata Nabi ilayaduruhuman hola faum dan umatku yang bela kebenaran ini tidak akan terkalahkan oleh orang yang menentang mereka. Dulu ketika kita kecil apa pengajian kudu lapor polres polres mau -like di data dia ya, bener dia nu. pengajian usah diudang polsek polsek jauh pol bedanya kan jauh jauh sekali. Dulu kan kayak kesulitan, sekarang kayak apa? Padahal kualitas ibadah kita mungkin hebat, tidak ya, mungkin mesti hebat ya, waktu di Tapi agama ini dijaga Allah. Oh. Nah, tuh rok, gege, singkta sawo di C, tiga Imam Ghazali, si Abdul Qotri, si Lani, ibu Agomo, Berhubung agama diurusi pangeran saya gini, di kemuten ya, melakukan. Mereka singgur usai pengairan, soora singgur usai manusia, agome guys tutup, mereka singgah waktu tapi berubung di Joko Pengeran. Seguh rodok-rodok pidol, tetap ngaku. <laughs> Jadi hamdani-hamdani, tetap. <laughs> ya memang Allah Ta'ala sudah janji. La tazalu ta'ifat. Ini dawei kanji Nabi. dawei kanji Nabi tentu semakna dengan wahyu. Karena apa? Wa ma yanti ku'anil hawa, in huwa ila wahyu yuha. Jadi dawei Nabi bela tazalu tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq. La yaduruhum man khalafahum. Jadi umatku akan selalu ada yang membela kebenaran dan tidak akan terkalahkan oleh yang menen. Tapi syaratnya tadi lah ya, syaratnya seperti di Quran tadi, idah tadi itu. Kalau di kudus bar bisa rame, tapi nyatanya pengajiannya Kisah Roni ya bisa rame. Artinya kebenaran itu gak pernah kalah. Coba saya sekarang hitung saja, konser dangdut sama sholatnya Habib Seh, pendatangnya banyak mana coba. Tetap menang Habib Seh. Sekarang orang yang dibar sama ngaji jumat pagi, banyak mana? Banyak banget Artinya kebenaran itu selalu menang. kadang Lalu kebenaran itu hitung-hitungan. Tak ada ini untuk masalah <laughs> Kalau yang bawa saja sudah ada ikhlas itu mulai. Asal yang bawa ikhlas, insya Allah tetap menang. gitu. itu faham orang tersinggung ya, biasa. jadi Artinya Allah menunjukkan kebenaran kan sesuatu yang nggak menarik itu sebetulnya. Menarik dia dong, Kiai ini selanang, sing Goten, Briwoen, anak nah. dulu artis kan Karuan, sing Sawang Ayu. Ya, ini misalnya Khadroon, sing Hamdani, Ali, sedelah ngaji gini, sing Gurih, sedelah Hamdani, untuk apa ya. Tapi yang menarik woy. Ya coba. Fatikan, saya punya teman itu pernah main di Fatikan, itu kan menarik. Ada gondola, kak, orang Eropa itu cantik-cantik, cekatoan -cantik, cekak. Wajar lah kalau menarik. Tapi masih kalah dengan Ka'bah. Ka'bah, puskotak, Tigi wong Brewok, Jubahan. Tapi mukjizat budjizat? Wih, kubong yowit, Edan Moro. Ka'bah, Edan seneng banget, Orang Edan Boso Jowo, Boso Arabi. <tuh> orang Jowo, Nakdarani seneng banget, Boso. Coba. Justru itu kita mau Kabeh. lah ya kalau orang kefatikan kan menarik wajar kan, kayak uang aju, sungainya indah, mau ke saja, terus kota ireng bisa? Semua orang Arab- Arab, watok kotok kadang, ditolakoi, wah suci, <tipun> tabung Ka'bahku keramat, daya tariknya ya luar, lu mau nuruti teori sosial, kabeh itu menarik, tidak coba sampe Justru ini kok keramat ya. Kiai yang mau nunggu suatu anak mulang Raina, wadang mak mulang kangen sepoi sehidang itu, tapi sengaja yo, wadah. Oh, no, Channa jaga penampilan, jaga imet, berhubung niatin rapat ikhlas. Belalahu akhirat seneng, jaga bau nguita itu. Berarti, macam agama aku mesti sok jokla, aku memang ikhlas. Kamu mau nangat dulu, karena mama, umi, ruh ilaliah, abu, duh, wah, mukhri, jadi agama ini hanya bisa dijaga oleh apa, ikhlas caraan ikhlas begitu, aku dilatihan. Buat aku, tapi sebentar. cuma latihanku gue sesuai tadi. Kemungkinan, kemungkinan gue sukses. Jadi, mulai Al-Fatihah.